Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai semua Jumpa lagi ke channel belum gajian Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya Sebelumnya admin mengucapkan terima kasih atas keadaan dan partisipasi kalian Di channel ini karena telah menyempatkan waktu dan kuotanya untuk menonton konten yang belum gajian Sajikan kepada kalian Ngebahas tentang media sosial Terutama Twitter Pernah nggak sih kalian kontok-kontokan ngomongin Twitter for Android Dan Twitter for iPhone Ayo kalian tim yang mana nih Kalau belum pernah kontok-kontokan Berarti kita satu server ya gengs dalam ulasan video kali ini, admin belum gajen mau membahas tentang perbedaan postingan Twitter yang dimonetisasi dan yang tidak dimonetisasi ya gengs. Semakin bertambah majunya zaman dan teknologi digital, Twitter juga semakin upgrade banyak fitur di dalamnya. Hanya saja fitur-fitur Twitter jarang diketahui oleh para penggunanya. Perbedaannya ada di tampilan ini ya geng, yaitu di Twitter Media Studio Jadi, jika teman-teman melihat tulisan seperti itu, tandanya postingan tersebut dimonetisasi oleh penggunanya Lalu, bagaimana cara mempostingnya? Yang pertama, teman-teman harus merubah terlebih dahulu ke Twitter profesional Jika sudah dirubah, lalu teman-teman masuk ke menu Media Studio Sebagai tambahan, teman-teman harus login akun Twitter melalui Chrome, lalu ubah ke tampilan desktop Baiklah, demi menghemat waktu dan kuota internet yang sangat berharga ini, admin belum gajian menyajikan sebuah konten tentang cara memonetisasi postingan Twitter. Yuk kita simak ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat pagi siang ataupun malam Kalau teman-teman nonton video ini pagi berarti selamat pagi ya uh, Baiklah kita langsung aja mulai cara-caranya ya Yang pertama teman-teman buka twitter di google chrome ya teman-teman Diketik seperti ini twitter home Kalau udah langsung kita search Nah itu yang paling atas masuk ke twitter ya teman-teman login dulu kalau sudah login dan tertuju ke beranda, kita rubah ke situs uh, ke tampilan desktop ya, teman-teman. Situs desktop, kita rubah dulu. Nah, kalau sudah kita rubah, tampilannya jadi tampilan desktop ya, teman-teman. Lalu kita klik foto profil kita yang di sebelah beranda ya, teman-teman. Nah, ini menu-menunya seperti ini. Menu di profil kita ada iklan Twitter, analitik dan lain sebagainya. Analitik, Bulletin, Momen, Marka. Nah kita klik di Media Studio. Uh, kita rubah ke tampilan desktop dulu ya teman-teman. Rubah dulu. Nah kita di Perpustakaan Media Studio Twitter. Nah disitu ada banyak pilihan. Ada Beranda Akun. Ada produser, wawasan, twitter jadwal, analitika Nah ada seperti itu ya teman-teman Nah di perpustakaan Nah kalau teman-teman mau posting video agar termonetisasi Caranya seperti ini Teman-teman ke menu perpustakaan di menu perpustakaan teman-teman bisa memilih video yang mau dimonetisasi Kalau video-video seperti ini atau foto seperti ini biasanya sudah ada di postingan Twitter kita ya teman-teman Atau kalau nggak teman-teman bisa unggah media yang ada di ponsel kita, di galeri ponsel kita Dengan cara klik unggah media Nah saya mau nyoba gambar kucing ya, video kucing ya teman-teman Nyobain cara postingnya seperti ini cara postingnya, nah disitu ada pengaturan, subjudul dan menyebarkan, ada ubah thumbnail dan lain sebagainya judul kita masukkan di sini, deskripsi juga ada maksimal 200 karakter 200 seperti inilah pokoknya <guluh> judulnya maksimalnya 70 ada batasnya itu teman-teman ini judulnya Orange vs versus Black Belang Ror Roring Ruring Raring apa nggak bisa bahasa Inggris? Nah ini berhasil disimpan ya teman-teman. Terus kalau udah kita coba scroll deskripsinya. Saya coba isi seperti ini deskripsinya. Ngetik asal ngetik. Tapi iya enggak sih kucing itu kalau berantem badannya suka ditinggiin biar kelihatan gede ya nggak biar kelihatan besar dari musuhnya. Nah seperti ini deskripsi saya ya teman-teman. Bagaimana anda ingin menjelaskan video anda? Nah itu pilih kategorinya teman-teman animals juga nggak popo tentang hewan. <guluh> nah kalau sudah kita scroll ke bawah ada call to action. Klik tautan ajakan bertindak kita bisa masukin URL ya teman-teman. Nah ini jangan lupa dicentang izinkan pemutaran di tweet yang terle terlekat maksud saya. Nah ini pembatasan konten saya tidak ada. Kita scroll ke atas Disitu ada subjudul dan menyebarkan di subjudul ada pilihan bahasa ya teman-teman. Ada pilihan bahasa. Nah di sini kita bisa ngetek orang. Ada petunjuk di situ, yang paling bawah. Kalau ingin menyebarkan, uh, mengunggah thumbnail disitu kita klik ubah thumbnail. Kita bisa mengunggah tak mengunggah thumbnailnya disitu ya teman-teman. Nah di sini kita bikin caption, apa yang sedang, sedang terjadi? Meong. <tuh> Udah gitu aja, uh, simpel aja captionnya. Hanya yang dipromosikan itu tidak perlu dicentang ya teman-teman tidak perlu dicentang karena itu kampanye biasanya kalau udah kita tweet kita klik tweet nah tweet berhasil diposting tuh ya teman-teman tandanya udah centang seperti itu kalau sudah kita coba cek di beranda kita ya teman-teman nah ini seperti ini kita ketuk coba malah mau dihapus kita ketuk filenya, medianya kita scroll. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Itu ada deskripsinya: Twitter Media Studio, lihat aktivitas tweet, kita klik aktivitas tweet. Nah, seperti ini. Nah, itu kalau... Inseknya bisa dilihat juga ya teman-teman Nah kurang lebihnya Seperti ini cara mempostingnya uh, Silahkan mencoba Semoga kalian berhasil ya teman-teman Semoga cara ini Berguna dan bermanfaat Baiklah kalau gitu admin izin pamit Undur diri ya teman-teman Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh